Pagi ini, mentari seolah berpihak dengan suasana hati. Perlahan bergerak mengantara cahaya sebagai tanda sebuah hari akan dimulai. Seisi kota perlahan beranjak dan menyambut pagi dengan berbagai ekspresi dan ekspektasi. Kicauan ayam terdengar hidup. Orang dengan beragam ekspresi berusaha menampakkan diri dan berharap diperhatikan serta didengarkan. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat edaran dari sekolah bahwa pembelajaran tatap muka terbatas akan dimulai esok. Hari ini saya berencana untuk menghabiskan waktu dengan menyusun buku dan mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa ke sekolah. Rindu adalah hal wajar yang dirasakan oleh setiap orang. Rindu itu pastinya butuh perwujudan. Terkadang ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, kita merasa seolah semua orang berpaling. Hal baik seakan tidak ingin berpihak. Layaknya sekarang ini, siswa di seluruh penjuru negeri, rindu akan diadakannya sekolah tatap muka. Sudah berulang kali kami dikecewakan oleh kenyataan, Harapan akan proses pembelajaran yang normal, total, dan efisien, seakan sirna untuk sementara waktu. Hari ini seperti mimpi. Tempat ini kami sebut The Bridge to the Bright Future. Perasaan terkekang karena selama kurang lebih satu tahun belajar dari rumah menghilang begitu saja. Tempat ini dengan segala pesonanya mampu memulihkan dan menumbuhkan harapan. Selamat pagi Selamat pagi juga kakak Kakak cepat betul datang sekolahnya Kakak disuruh bersihkan sekolah kak hmm, Menyangkut hari pertama kakak Penasaran lihat sekolah Apalagi kami kan murid baru Deg-degan sekali pas hari pertama waktu. Oh, Oh baru kelas 10 Saya Dika, punya nama siapa? Saya Tita kakak, kakak jurusan apa? Saya UPW nung. Hmm. Saya bisa minta nomornya kakak kak saya juga rencana mau ambil UPW nanti Saya mau belajar dengan kakak sesekali Oh iya tidak apa-apa Nuh Ini sebenarnya nomor ya eh. Chat saja Nuh eh. Saya mau ke kelas tuh. Baik sudah kakak Good morning guys Morning Teman itu sudah ibu ya eh. Kita sebut ibu sudah Guten Morgen liebe Schiller und Schillerinnen Sitzen Sie bitte, wie geht es euch? Gut, und Ihnen? Ich bin sehr gut, sind Sie glücklich heute? Pelajaran yang membahas khusus mengenai program keahlian yang hotel akan belajar semua hal yang berkaitan dengan hotel, begitu juga dengan yang usaha perjalanan wisata. Apa saja yang kita pelajari di mata pelajaran produktif UPWK? Kita akan belajar tentang pemasanan dan perhitungan tarif penerbangan, perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata, pemanduan perjalanan wisata, hmm, apalagi. Ya? Oh iya, Pengelolaan Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition Dan Produk Kreatif dan kewirausahaan. Aduh, keren kakak Saya rasa kakak, -kak, kalau tidak ada covid pasti seru sekali Asli ya besar sekali dampak covid ini di bidang pariwisatai Tapi puji Tuhan, sekarang sudah perlahan mulai normal Iya kakak, maunya kita patuhi betul protokol kesehatan nih. Betul enU. Selain itu, kak, kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Kita harus menyesuaikan diri dengan ini keadaan. Banyak belajar mandiri sudah. Iya, eh, kakak. Mau sampai kapan kita terus bertanya kapan ini virus berakhir? Iya, betul, Enum. Apalagi kita di sekolah ini fasilitasnya bagus, tuh. Jadi kita bisa pelan-pelan belajar. Banyak membaca, saja. Kalau ada keterampilan juga, berusaha untuk dikembangkan. Kapan lagi kita bisa berekspresi dengan bebas kalau bukan di usia seperti ini? Hmm, betul kakak, jangan jadikan COVID terus sebagai alasan. Saya berusaha untuk tetap positif saja. Pembelajaran tatap muka terbatas ini seperti nafas baru dalam kehidupan. Perlahan segala khawatiran, keraguan, dan ketakutan mulai sirna. Saya seakan menemukan kembali titik terang menuju masa depan yang saya impikan. Saya percaya virus ini akan berlalu, patuhi protokol kesehatan, lindungi dan selamatkan kehidupan sendiri, keluarga, masyarakat, dan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Saya percaya kita semua adalah tim kerja yang solid dalam memerangi virus ini.